Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yoki Nismanto Beserta Laksar Tahun 2022 Kabupaten Labuhan Batu Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai Kesiapsiagaan Bela Negara Kesiapsiagaan Bela Negara merupakan aktualisasi nilai-nilai Bela Negara Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang kapan saja. Kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siapsiaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan dengan kebulatan sikap, tekap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Kesiapsiagaan bela negara diarahkan untuk menangkal paham-paham ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia merupakan kesiapsiagaan yang terintegrasi guna menghadapi situasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis yang juga mempengaruhi kondisi dalam negeri yang dipicu oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Perjuangan bangsa Indonesia telah memberikan pengalaman berharga dengan nilai-nilai luhur yang masih terus dipertahankan. Hal ini terwujud melalui perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang senantiasa melibatkan warga negara Pemantapan kesiapsiagaan bela negara bagi warga negara merupakan implementasi pencapaian sasaran strategis terhadap nilai-nilai bela negara dalam rangka menjaga eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia Kami, calon pegawai negeri sipil sebagai calon aparatur pemerintahan akan mengambil bagian di lini terdepan dalam setiap upaya bela negara sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kami dan mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa dan kesiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman multidimensi yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang cinta tanah air kesadaran berbangsa dan bernegara yakni terhadap Pancasila sebagai ideologi negara rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah contoh awal kesediaan, bela negara, serta melestarikan budaya bangsa, terutama kebudayaan daerah, dari Sabang sampai Merauke. Yang beraneka ragam, dan jangan sampai terjadi pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Poin penting yang harus kita persiapkan dalam diri kita, yaitu kesehatan jasmani. Yang memiliki kemampuan tubuh Yang cukup efisien Tanpa lelah secara berlebihan Kemudian Kebugaran jasmani dan olahraga Sebagai kemampuan seseorang Untuk melakukan tugasnya Sehari-hari dengan mudah Dan pola hidup sehat Dengan menerapkan kebiasaan baik Dalam menciptakan hidup yang sehat Dan menghindari Diri dari kebiasaan buruk Yang dapat mengganggu kesehatan Kesimpulannya Bahwa Kesiapsiagaan bela negara bukanlah kesiapsiagaan untuk melaksanakan perjuangan fisik seperti para pejuang terdahulu, namun bagaimana melanjutkan perjuangan mereka dengan nilai yang sama demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Saya, Yoki Nismanto, calon pegawai negeri sipil, akan mengambil bagian di lini terdepan dalam setiap upaya bela negara. Sekian dari saya. Terima kasih.